sahabat Kardua 2 ada motor unik dan baru keluaran dari Suzuki yaitu Suzuki intruder 150 bergaya Cruiser kita intip spesifikasinya Suzuki baru saja meluncurkan motor baru bergaya cruiser, yakni intruder 150, dengan desain yang bisa dibilang eksentrik atau beda dari yang lain, Inilah dia memperkenalkan Suzuki Intruder 150 tampil dengan gaya cruiser. Melirik fascianya, Suzuki Intruder 150 mengusung desain yang terinspirasi dari Moge Suzuki M1800R, dengan lekukan bodi melengkung dan lancip di ujung sudut bodinya. Oh. Jika kebanyakan cruiser mengusung stang maker, Suzuki Intruder 150 justru tampil unik dengan batok layaknya motor matik dan lampu sein yang menutupi stangnya bentuk headlampnya juga unik dengan bentuk oval seperti yang banyak digunakan. Skutik retro semisal Yamaha Vino generasi kedua karena didesain untuk touring, bodi samping dan tangki Suzuki Intruder 150 dibuat berotot dan kembung namun bodinya terkesan dinamis dan tetap meruncing hingga ke bagian guritanya. Demi mendukung kenyamanan jok pengendara didesain klasik dan lebar yang terpisah dengan jok belakangnya yang seperti senderan, meski tampaknya unik, Suzuki Intruder 150 tetap terkesan mewah berkat pilihan warna hitam dan abu-abu kecoklatan yang elegan.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 Untuk spesifikasinya Intruder 150 menggendong mesin 154,9 cm kubik so 2 katup dengan pendingin udara Mesin ini diklaim memiliki tenaga 104 daya kuda yang torsi sebesar 14 Nm berpadu dengan transmisi manual 5 percepatan. Uniknya performa mesin satu silinder intruder 150 dihembuskan dengan satu buah knalpot kembar yang terkesan macho layaknya Moge. Sektor kaki-kakinya memakai suspensi depan teleskopik dan shockbreaker belakang Monos. Pada sektor Intruder 150 dilengkapi velg berdiameter 17 inci yang dibalut ban depan berukuran 100/80 dan belakang 140/60. Soal fiturnya Intruder 150 sudah dilengkapi rem depan belakang cakram berteknologi ABS, lampu depan halogen, lampu belakang LED. Panel instrumen digital dan sistem pembakaran injeksi. Lalu, motor ini dijual di negara Vietnam dan dibanderol 57 jutaan, dikutip dari akun YouTube at YRP Official. Gimana menurut sahabat Car2, motor dengan tampilan cruiser ini, yakni Suzuki Intruder 150, pastinya kamu bakalan keren? Komentar ya, salam Car2 Channel.